Oke, okay, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sekali, sedihnya, sudah Jumpa lagi dengan saya, dalam di sini, dalam jaya, teman-teman. Uh, kali ini, saya ditemani dua mahasiswa ganteng ini. Ya, <laughs> ya, yeah, khusus ya. Yeah. Uh, agak lama Anda upload karena memang sedikit sibuk, sih. gitu. pura-puranya sibuk. Ya, yeah. uh, kali ini saya akan ngajak dua orang mahasiswa saya ini untuk mereview ini. Apa, apa namanya ini Mas? buat kopi apa itu ya uh, pot ya atau uh, apa sejenis cangkir lah begitu sejenis termos, lah. termos ya sejenis termos untuk uh, memanaskan air atau memasak air khususnya masak air ya masak nasi juga bisa sebetulnya uh, mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu ini cara menggunakannya bagaimana tapi mungkin sebagian lain belum tahu juga bawahnya ini apa sebenarnya Oke okay? Hari ini kami akan bongkar ini Tapi sebelum itu cara menggunakannya Kami akan akan Perlihatkan ke teman-teman Dan kami akan perlihatkan uh, Spesifikasi iya, ini teman -teman. di bungkusnya Nah itu backgroundnya tetap ya, Tetap dua orang yang ganteng gitu Ini mok listrik ya ah seperti ini Wadahnya Harganya berapaan ini mas Ayo? Ada 80-50 Ya sekitar 65 katanya Nah ini spesifikasinya teman-teman Maksud saya tadi itu. Uh, tegangannya 220. frekuensinya 50Hz. Dayanya 190W. Ya, cukup tinggi juga ya. Ini mirip setrikaan lah intinya. Oh ini ada, ada labelnya mas. 45. Artinya 45.000 ribu kurang lebih ini. Oke. Okay. Ya gak mahal-mahal amat. Dan dalamnya gak ada ya. Coba mas itu. Uh, kesini. Kalau lebih dekat seperti ini teman-teman, ya lebih dekatnya seperti ini, 11 senti ininya. Nah, dalamannya seperti itu. Tapi, tapi sebelum ini kita bongkar, kita lihat dalamannya. Kita akan masak air dulu. Kita akan bikin kopi dulu. Ya, kamera saya kebawahkan. Oke, uh, oke okay. okay, mas, dituangkan mas. Saya di sini sudah menyiapkan termogan untuk mengukur suhunya, dan saya sudah menyiapkan kopi. Ini bukan endorse, teman-teman. Kita akan lihat berapa menit ini bisa uh, satu gelas itu mendidihkan air satu gelas. Oke, okay? ini belum dinyalakan, Mas. Oke, okay? teman-teman, itu sudah dinyalakan. Sudah nyala ya, indikator? Kalau sudah nyala, lampunya itu terang atau yang menyala lah menyala ya, ya. oke okay. dan kita tunggu ini berapa menit untuk memasak satu gelas air atau satu cangkir air ya seperti itu teman-teman nah -teman. ya, ini di luar ruangan dan anginnya luar biasa sudah menyala masih ya sudah ya oh kena sinar ya kalau ini kan sudah ya oke okay. Ya, ini sini banyak sponsor wah itu ya ini dada dada dada ya, ini timnya al Jaya semua ini cantik cantik ya Oke sudah sudah mulai istilah sini ngereseng teman-teman apa ngereseng itu mulai bunyi ya, ya mulai bunyi teman-teman bisa merasakan bunyinya seperti ini. Sekitar 1 menit teman-teman ya Sekitar 1 menit Saya akan ngukur suhunya setelah ini ya Saya akan ngukur suhunya Belum mendidih tapi, tidak panas, tapi... Luarnya tidak panas, tidak, tidak panas. Apa Jangan-jangan mati tidak, ya tapi baru Tadi ngereseng itu Iya bunyi Agak lama, agak, lama. agak lama ya. Oh bagian bawahnya hangat mas. Ya, yang... Saya akan nembak begini. Nah, bagian bawahnya ini 34 derajat celcius. Jadi kita 35. Bagian bawah sini, di plastiknya, di plastiknya ya. Oke okay, teman-teman, ini kan? sudah mendidih. Ya. Uh, ya dicek dulu ya. ya. Oke. Ya itu mendidih ya. Ini suhunya sekitar 90. 90 derajat mendidih, teman-teman ya. ya. dari yang 30 ya. Oke, Mas, bisa dituangkan Mas, dicatatkan dulu Mas. Nah, ini Mas. Ya, awas abenya. Nah, ini saya punya asisten sekarang. Oke. Ya, itu bisa dituangkan nanti ngaduknya pakai ini aja teman-teman uh, mulai dari 30 sampai ke ini uh, hampir 6, 6 sampai 7 menit ya ya ini dituangkan gak apa-apa gak kelihatan apa-apa teman-teman ya kelihatan karena kameranya cuma satu oke okay kurang mas, tambah lagi mas, ya mas ya, up up, ya, sip oke, okay, habis ya teman-teman ya. ya, diaduk ya, ini cara anak kos untuk mengaduknya ya, cocok buat pecinta alam juga cocok itu weh, ada filosofinya kok bisa ke kanan mas Oke, okay. karena di sini angin, mungkin setelah mendidih bisa langsung diminum, teman-teman. Ya, di sini kan angin. Anginnya sangat tinggi sekali, kencang sekali. Oke. Okay. Coba diukur, Mas. Berapa itu, Mas? 64. Woy, kalau sudah di ini kan 64 ya. 64 itu 64 derajat Celsius itu kalau pakai ini, pakai apa? Mulut itu masih panas. Ini, wah, eh, ini teman-teman, ya. Weesh. Sudah siap diminum, Sudah siap diminum. ah mantap! <laughs> Tapi kolot, <laughs> kolot bin panas. Cuma, <laughs> kalau mau join, apa-apa ya? ya bapak -bapak <laughs> <laughs> kalau mau bikin sendiri, bikin. Ya oke okay, teman setelah ini jangan di apa di skip dulu setelah ini kami akan bongkar akan perlihatkan ke teman teman bawahnya okay, seperti apa. sesuai janji saya tadi ke teman teman bawah ini akan kami bongkar seperti apa dalamannya oke okay. uh, kalau bisa ya pakai kunci pas ya cuma saya tidak bawa kunci pas ini kurang 8 cuma dibuka begini ya ini apa untuk uh, stakernya teman-teman ya Untuk jik ini lampu indikator wah agak sulit kalau tidak pakai kunci pas ini oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim Ya. Mudah-mudahan tidak merusak saya ini. Ini bukan punya pribadi. Ya, seperti ini teman-teman. Ah, ini eh uh, filaminnya. Ya. Mirip sekali dengan filaminnya apa? Filaminnya setrika. Uh, biasanya kan menggunakan nikel kromium juga. Ah, ini merekatkan ini dengan moknya ini. Kemungkinan menurut saya menggunakan teknik las titik itu. Kenapa? Karena, Karena di sini tidak tidak ada lubang tidak ada apa. Ya, jadi saya pikir menggunakan las titik. Jadi seperti ini. Kemudian ini lampu indikatornya. Jadi kalau digambar rangkaiannya ini cukup sederhana, teman-teman. Jadi antara lampu indikator dengan steker dengan dengan jack jackannya itu diparalel semua seperti itu. Oke. Nah, ini, ini di, di, di last titik juga. Ini nah, jadi bukan bukan saudaranya, last titik semua. Ini seperti dipres kemudian dipanaskan. Begitu, teman-teman. Oke, cukup ya, teman-teman. Ya, dan ini apa? Ini sebetulnya uh, isolator yang tahan panas itu seperti itu. Oke, okay, saya masukkan lagi ke sini, semoga tidak membuat rusak karena ini milik umum, milik umat. Oke. Okay. Saya pasang lagi, teman-teman. Di pause dulu, Mas. Oke, okay, teman-teman, ini sudah selesai kami bahas. Terima kasih. Semoga yang sedikit dari kami ini, manfaat dunia akhirat buat teman-teman kami. Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.